Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku membahas sebuah perjualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang baru tidak jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau nge-share buat teman-teman yang pengen ngedropship tapi masih bingung caranya kayak gimana. Aku bakalan ngasih tutorialnya gimana caranya nge-dropship dari Shopee ke customer atau misalkan dari Tokopedia ke customer. Tapi sebelum itu aku bakalan ngejelasin dulu ya apa sih itu dropship. Mungkin teman-teman masih bingung penjelasan dari dropship itu apa. Jadi dropship adalah sebuah metode yang digunakan untuk... Pengiriman barang atau untuk mempromosikan barang-barang yang ada di marketplace, kemudian dikirimkan ke customer. Nah, jadi si dropship ini dia melakukan penjualan tanpa modal sama sekali karena dropship cuma mempromosikan barang-barang uh, yang ada di marketplace gitu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau mendropship, kalian harus tahu dulu produk yang bakalan kalian, kalian dropshipin itu apa gitu alatkan produk yang bakalan kalian dropshipin banyak peminatnya atau enggak nah supaya banyak peminatnya kalian harus tahu barang yang lagi uptrend atau misalkan barang yang banyak digantungi oleh teman-teman semua barang apa nih baru deh kalian promosikin supaya banyak peminatnya dan supaya kalian bisa banyak omsetnya untuk ngedropship barang-barang di marketplace tuh kemudian aku juga mau info ini supaya kalian dapat garis besarnya dari dropship ini dropship ini adalah usaha jualan online tanpa modal jadi buat teman-teman nih yang pengen jualan Gak usah khawatir karena dropship ini, gak usah pakai modal sama sekali. Ini tuh cuman modalnya itu HP, modal skill, kemudian modal kuota. Karena kan kita mempromosiin barang-barangnya itu lewat HP ya, dan harus ada kuotanya juga kan. Dan yang paling penting, kita harus bisa pintar promosi, entah itu ke teman-teman, ke saudara, atau misalkan ke customer yang udah punya, ya, maksudnya yang udah punya customer tetap, itu bisa banget di share sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau misalkan kalian mau menjual barang-barang di sosial media, kalian yang memang udah banyak customer-nya itu bisa banget karena ini tuh gratis, nggak pakai modal sama sekali, enak banget kan? Kita juga nggak usah stok barang, gak usah ribet untuk packing dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang pengen cari tambahan, dropship ini cocok banget buat teman-teman yang gak punya modal, yang pengen dapat tambahan. Nah, kalau teman-teman yang pengen tahu tutorialnya kayak gimana, cara nge-dropship itu seperti apa? Itu langsung aja simak video berikut ini. Oke, jadi sekarang aku bakalan ngasih tutorialnya gimana caranya nge-dropship dengan menggunakan Shopee kayak gitu. Nah, di sini ada kolom, di sini kolom untuk search barang yang kalian pengen. Karena aku mau nge-dropshipin sarung motor, jadi kita akan langsung menuju ke tokonya. Nah ini aku bakalan check out apa uh, warna yang kalian suka masukkan keranjang Nah kemudian setelah itu kita langsung menuju ke keranjangnya Nah kemudian kalau misalkan udah kita checklist barangnya nih dan karena kebetulan aku punya voucher gratis ongkir, aku bakalan pakai. Apalagi buat teman-teman yang ngedropship, jadi lumayan ya ongkirnya. Kita udah ke cover dengan voucher gratis di Shopee, jadi lumayan bisa dijadiin sebagai keuntungan untuk ongkirnya itu. Kemudian langsung aja check out di sini alamat pengirimannya ini ya. Kemudian karena ongkirnya itu yang di cover cuma rp 10000 jadi kita bayarnya Rp5000. Awalnya tuh ongkirnya rp Terus setelah itu kita akan nih ada keterangan kirim sebagai dropshipper kemudian kita akan aktifkan jadi nama pengirimnya itu toko kita ya toko aku dapat .id dan nomor telepon pengirim setelah itu kita akan buat pesanan Nah, kemudian setelah buat pesanan, kita akan melakukan pembayaran. Nah, oke okay, pembayaran berhasil. Oke, jadi hari ini aku mau kasih tutorial gimana caranya ngedropsip dengan menggunakan Tokopedia. Langsung aja kita ke kolom search. Di sini adalah kolom apa yang kalian cari dan apa yang kalian butuhkan. Kita akan masuk ke baju anak atau baju wanita terserah ya. Di sini aku mau baju anak perempuan. Kemudian setelah itu kalian bisa pilih produk yang kalian suka yang mana. Contohnya aku mau pilih yang ini. Nah, ini harganya 37.800 masukin dulu keranjang. Nah, setelah masuk keranjang, kemudian kita menuju ke keranjang yang kita punya. Mau beli langsung juga nggak apa-apa sih, cuman aku biasanya masuk dulu keranjang. Ini kalau misalkan ada catatan untuk si supplier, kalian bisa tulis misalkan SIS Packing Rapih ya. Nah, misalkan catatannya ini, kemudian setelah itu kita centang yang akan kita beli. Nah, total harganya kan 37.000 ya. Kalau misalkan ada promo, kalian bisa klik aja mau pakai promo yang mana. Tapi kalau misalkan tidak punya, ya berarti tidak bisa pakai promo. Karena berarti tidak ada promo ya untuk produk ini. Langsung beli nah kemudian di sini alamat pengirimannya kalian kalau misalkan mau pilih alamat silahkan buka aja kalau aku udah ada alamatnya nah kemudian ini ada proteksinya juga ya kalau misalkan kalian mau pakai pro proteksi kerusakan silahkan checklist tapi kalau misalkan enggak ya nggak usah ya karena aku nggak pakai jadi aku nggak bakalan checklist terus pilih pengiriman mau pakai apa nih pengirimannya ada next day, regular, cargo, ekonomi dan lain-lain aku pilih yang murah aja yang ekonomi Kemudian di sini ada dropshipper. Kalau misalkan kalian mau ngirimin barang sebagai dropshipper, centang dropshipper nih. Ini kan kita judulnya itu nge dengan menggunakan Tokopedia. Jadi aku bakalan aktifin kolom dropshipnya terus kita masukin nama tokonya. Kalau aku, nama tokoku dapar.id, terus masukin nomor teleponnya. Nah, berikutnya nah di sini kan udah selesai, ya berarti si dropsipnya itu adalah nama toko kita, jadi nanti si supplier akan mengirimkan dropsipnya itu atas nama kita gitu. kemudian di sini ada total ongkos kirimnya udah, ada biaya asuransinya juga, kemudian ada donasinya juga 5000 terus setelah itu langsung aja kalian pilih pembayaran. Buat teman-teman semua yang lagi nge semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share video di YouTube aku dan follow masih video. bye.